Okay guys, aku Daniel and welcome to the escape. So guys, for this video, ah uh, ini adalah video yang sangat bermakna untuk aku dan mungkin aku akan tengok lagi sekali bila, maybe kalau subscriber kita dah Dapat seratus ribu ataupun even more. So video ni aku nak tunjukkan dengan korang yang aku dah dapat ni. Macam korang tengok dekat thumbnail and macam korang tengok dalam tajuk title video ni. Fokuslah, fokuslah. Aku dapat surat dari Google AdSense and surat ni adalah di mana kod Account Google AdSense aku dihantar From Paris Aku baca dia punya tu And charge di Non-distribution La Poste LP UK 99002 Paris Inter Daripada France Daripada Perancis lah Obviously And surat ni aku dah isi Aku dah buka dah Tapi bukan aku yang buka is Mama aku yang buka, aku bagi dia buka. Ha. Uh. Ni aku dah buka. Once kau buka, kau akan dapat Macam mana aku nak tunjuk ah? Okey. Kau akan dapat macam ni. Kod aku tutup. Ha. Uh. Editlah. Like aku terbalikkan ha. Uh. Ha. Uh. Bila kau dah buka, kau akan dapat macam tu lah Dia akan bagi ada dress kata google adsense dan dia kata your google adsense personal identification number welcome to google adsense to enable payments for your account please follow these steps step one kita sign in kita punya google account google adsense with the email address and password you used during application process step two click the gear icon and select payments step three In the left navigation bar, click account information, then click verify address. Step 4, enter your PIN as it appears on the right and click submit PIN. So, video ni aku nak ceritakan lah. Macam mana bermulanya. Aku dah ceritakan lepas tapi tak full lah orang kata. Macam mana bermulanya aku lebih... Haa... Uh, Kata lebih hype Lebih attract Untuk aku teruskan Buat youtube Even Tak ada orang tengok Tak ada orang subscribe Subscribe bersikit kan Tapi Macam mana kita boleh datang semangat tu Balik spirit tu Balik untuk kita buat video Teruskan continue Kita punya buat Kita buat content Kita buat lagu Kita buat music video We create short films And do Everything's About video Content And everything's On youtube So So pada tahun 2015 Eh, 16 Aku cerita kat video lepas tapi aku nak cerita kronologi full lah 2016, kita buat Youtube Kita buat account Youtube tapi account lain Nama dia Dust Film Productions And we got 19 or 20 subscribers time tu At that time, kita upload macam-macam klip Dan klip film jubana kita jubana sekolah Okay, itu tolak tepi orang dah tahu kat video yang lepas Kalau kau nak tahu cerita yang penuh Korang boleh tekan kat sini Oh sini uh, Letak dua-dua kira-kanan -kira lah Kalau aku nak letak Kadang-kadang <laughs> aku malas Aku just edit Aku upload terus Aku tak taruh subtitle apa semua Aku upload je So yang yeah, kau tengok ni Maybe Melayu je lah So ya yeah. uh, 2016 Aku berpindah ke skinchart ni And Basically aku start Aku start balik buat youtube 2017 tapi 2017 tu aku buat video pasal naik basikal Main basikal Lajak Sama-sama budak lajak orang kata time tu So 2018 pun sama 2019 kita start Kurang lah kita main basikal So 2019 aku start buat satu short film Tajuk Aku Nana Tapi aku tak upload video, uh, short film tu And Aku buat Macam-macam lagi Yang aku buat lagi Ezra Aku buat super hana-hani We just got like every single uh, parts tu We just got like 20 or 30 views Something like that lah And it's just sikit kan It's not quite enough for untuk monetizing Ataupun untuk kita famous Ataupun kita we Macam mana orang bilang, orang kata untuk kita dapat subscriber yang banyaklah sampai pada tahun 2020 aku repair motor aku dekat satu workshop ni nama kalau ikutkan nama dia apa tah aku tak ingat tapi orang panggil biasa orang panggil Ayang lah orang panggil ayang workshop motor shop motor kedai repair motor motorcycle lah aku ada kena dengan satu pomen ni nama dia Amal Akmal And Time tu dia tengah tengok YouTube tau Dia tengah tengok YouTube Aku duduk sebelah dia Dia tengah tengok Blackpink time tu Tengok Blackpink Dan aku tegur dia Bang uh, Cuba pun tengok YouTube channel saya Dia pun Muka lah YouTube channel kita kan Dalam aku Nak ajak dia tengok YouTube channel aku tu A bit Malu lah Sebab Yelah korang tahu Subscriber aku time tu baru 20 or 30 subscribers Or something like that It sangat sikit But, aku beranikan diri untuk minta subscriber untuk minta Abang Amal tu subscribe akulah And Abang tu buka Dia tengok short film aku, dia cakap Oh bagus, bagus, bagus, and Dia ada plan dengan aku, dia cakap Daniel, apa kata kita buat satu konten pasal wow Abang ada buat wow kat rumah Aku pun Terfikir Nak ke, tanah, nak, ke, tanah. nak And Aku pun Aku pun kata, aku pun bilang kat dia Okay bang. So pada hari Jumaat tu kita datang rumah dia Kita main wow semua Surprisingly video tu just got like 7k now is going 8k views It's quiet a lot untuk kita so, uh, Views yang banyak So dekat sini aku nak cakap Aku nak ucap thank you lah dekat abang Mal. Terima kasih sebab Sokong, support kita ataupun Berusaha siang malam Orang kata siang Dia minta orang subscribe kita punya youtube channel Setiap kali Every single customer Come to orang punya workshop Abang Amal Minta orang subscribe kita punya youtube channel So It's quite a, It's quite good effort lah untuk kita Untuk Abang Amal lah Effort yang baik yang ditunjukkan oleh Abang Amal So aku pun tidak Miki panjang Aku just recruit Abang Malasa Escape from Production team Ataupun Kita punya family lah Family escape uh, Kita mengambil masa Dalam uh, Setahun Untuk kita monetize Setahun jugalah Untuk kita monetize Aku dapat Monetize Aku Monetization Dapat monetize uh, Awal tahun tu hari Bulan 1 And And uh, And Ads mula ada dekat Aku punya every single video lah Yang mana kena copyright tu Aku terpaksa mute kan So kalau korang tengok video aku yang lepas yang lama-lama uh, Mute Itu sebab aku kena copyright Issue lah Aku guna music diorang kan And now kita dapat ni So kita road To 100k subscribers And kita road To achieve Untuk kita dapatkan silver Plate button Insya Allah Doakan Thank you for Danish Stay daripada 2019 2018 Kita kenal dia Amar 2017 Now Amar Dah tinggal Dah Resign Ataupun dah keluar Daripada Escape Kita ada Adin Adin join kita Since 2019 And Kita ada Abah Amal Dan juga Recruit baru Kita Cousin aku iaitu Muhammad dan Hakim. Hakim. Cousin aku korang pernah nampak kat dalam short film aku. Um, dia baru kita baru recruit dia lah. Even dia dah follow kita lama dah. Um, ya. Yeah, kita ada berapa orang? Enam. Aku, Abamal, Amal, Danish, Hakim Enadin. Eh? Siapa lagi seorang ah? Ah. Lima orang je kita. Kalau sebelum ni before this kita ada enam orang. Seorang dah left. So... Kita tinggal 5 orang InsyaAllah 5 orang kita kekalkan Sampai kita berjaya InsyaAllah Doakan segala uh, Doakan yang baik-baik je Untuk kita orang Untuk kita orang Do subscribe us um, Please share our videos And Like every Give Us Thumbs up And Comment Video kita ni Banyak orang tak komen tau Lagi satu Aku tengok Almost 80% Yang tengok video aku Video kita Tak subscribe kita So Subscribe lah Korang tak rugi apa-apa Korang tak perlu bayar Korang tak ada fee ke apa-apa Kalau, okay. Kalau korang nak um, Join kita punya YouTube Membership Korang akan dapat uh, Extra lah orang kata Keistimewaan lah Korang boleh dapat access kita punya music video yang terawal Sekarang kita zero customer Sebab kita baru buat So korang pergilah uh, Join YouTube Join kita punya YouTube Membership Jadi uh, kita ada empat level empat stage uh, first lebih kurang 1 dollar 1.5 150 dollar uh, yang kedua 250 350 and yang level 4 ni aku tak tak masuk lah aku sengaja buat paling mahal 400 dollar kalau ada yang buat tu memang aku bersyukurlah hidup aku <laughs> and ya yeah. apa lagi aku nak bilang ah Aku A bit touch lah Touch A bit Orang kata Terharu lah Tak sangka pun boleh sampai 1.9k subscriber Now is 1.91 Kita lagi dalam 900 Untuk kita dapat 2k And even more Subscribe kita And yeah, Aku Daniel S.K. Benda Hospice Assalamualaikum Bye bye Ciao Hu.